Kisah Damar Wulan ini cukup populer di tengah warga dan terdapat sejumlah versi lakon, sendratari ataupun kisah tertulis. Umumnya, kisah-kisah tersebut adalah berdasarkan serat Damar Wulan, yang diperkirakan mulai ditulis pada masa penghabisan keruntuhan Majapahit, awal mulanya Damar Wulan mengabdi sebagai tukang rumput untuk Patih Loh Gender dari Majapahit. Karena kepandaiannya, Damar Wulan dijadikan andalan Patih Loh gender, Bahkan Ajas Putri Sang Patih terpikat dan jatuh cinta kepadanya. Damar Wulan selanjutnya mendapat tugas dari Ratu Kencana Wungu untuk menyamar dengan tujuan membantu mengalahkan Menak Jinggo, penguasa Belambangan. Damar Wulan tampan bisa menarik perhatian selir-selir Menak Jinggo, yaitu Waeta dan Puyengan, yang membantunya mendapatkan senjata sakti Gadawesi kuning milik Menak Jinggo. Menak Jinggo berhasil dikalahkan serta memboyong kedua selir tersebut, sekaligus juga mempersunting sang Ratu Kencana Wungu, versi kesenian Wayang Banyuwangi dan Janger. Menak Jinggo digambarkan berwajah rupawan, disukai wanita, arif pandai, dan pengayom rakyatnya. Dia memberontak karena kencana ungu tidak memenuhi janji menjadikannya suami sesudah menak Jingo mampu. Men